Eh udah sampai nih, Wedi iya, iya, iya, mantep nih iya, iya, dia iya, iya, iya, iya, iya, tarik mang. Uh, what's up, selamat datang lagi kembali lagi di channel gue ya Kawan-kawan semuanya langsung saja pada hari ini gue bakal mainin GTA Day yeah! Oke, oh, eh, eh, ya, kawan-kawan semuanya, dan mohon maaf sekali. Kemarin gua nggak upload video, ya, kawan-kawan, karena gua uh, nilai layer gua ini sakit sekali, ya, kawan-kawan. Jadi, gua nggak bisa berada di depan komputer lama-lama, ya. Jadi, kemarin itu habis gua live streaming, langsung kesakitan di sini, coy, langsung di urus oh, oke. oke, dan langsung saja, gua minta kepada kalian semua, video ini di-share, ya, kawan-kawan, biar kawan-kawan kalian semua itu tahu, gitu loh, gue itu memainkan video D.O.M lagi agar channel ini seperti dulu kembali, apabila gua upload. DOM viewnya itu gede seperti subscriber gua tujuh puluh ribuan lah ya mantap jadi ada suatu keseimbangan gitu ya kawan-kawan antar view dengan subscriber gua gitu ya kan jangan sampai subscribernya banyak, viewnya dikit gitu kan nggak lucu ya kan kawan dan bagi kalian yang dan kalau bisa juga kalian nontonnya berkali-kali ya, <gifat> mantap sekali ya kan kalau nonton udah satu menit keluar dulu baru klik, -klik kembali gitu ya kan biar viewnya banyak. <gifat> Oke okay, mantap sekali, Jadi, itu bercanda aja ya kawan. Oke okay, ya, kawan-kawan langsung saja kita sambut cow. Oke kawan-kawan semuanya kembali lagi bersama ucok d d Y. o ya, kawan-kawan. Oke bagi kalian yang belum like video ini like dulu ya. Tapi sebelum itu gua minta kepada kalian semua share video ini bisa banyak banyaknya ya biar channel ini kayak dulu kembali ya kan Kalau gua yang main Banyak tiunya coy 10.000 lebih lah ya kan Oke okay, dan gua terima kasih sekali bagi kalian yang udah share video ini ke teman-teman kalian semua Jangan lupa dibagi ya kawan-kawan Oke, oke pantunya adalah si ucok pergi ke pelosok Dan menemukan hal ajaib Ayo semuanya, like-nya ditonjok-tonjok-tonjok dan jangan lupa juga di subscribe ya Mantap sekali ya kawan-kawan Oke dan gue ingatkan sekali lagi Jangan lupa dibagikan video ini ke kawan-kawan kalian semua Diberitahu ya kawan-kawan Oke terima kasih oh, Oke okay, ya kawan-kawan mantap sekali Dengarkan kata Uco tadi ya Dibagikan ke teman-teman kalian semua Biar teman-teman kalian semua tahu gitu loh Gue mainkan D.O.N. kembali Oke okay, dan kita langsung saja memainkan misinya tadi ya kawan-kawan Oke okay, ini dia misinya adalah Uco kena azab ya kawan-kawan Waduh Ini kenapa Ucok ini kena azab ya Gon karena Ucok ini dia uh, kebanyakan ugal ugalan ya Gon karena dia yang pertama gitu banyak nyolong gitu kan, mobil orang dicolong, ya kan, mobil orang dicolong, ngancurin rumah orang, mobil orang dicolong, ngancurin rumah orang, Aduh, balik balik. <laughs> Oke okay, dan itu dia lah, pokoknya si Ucok ini ya Gon ugal ugalan mulu dia ya. Oke okay, terus nanti kita bakal mainkan misinya play bisa Ucok kena azab ya Gon waduh mantap ini, ini ini hari-hari yang gua tunggu ini <guluh> Ucok kena azab ya? rumah Ucok, oke mana rumah Ucoknya oke ini dia rumah Ucoknya oke kita bakal ke rumah Ucok katanya ya oke, udah kita bak udah menyentuh rumah Ucoknya suatu hari hiduplah Ucok yang kaya wih, rumahnya gede banget coy enaknya hidup kaya kayak gini <guluh> rumah gede tapi sendiri juga rame hahaha ha, ha, ha. Bosen, mending ke ruang dugem hahaha wih ucok punya rumah ruang dugem ya Kanggon kelip untuk ke ruang dugem waduh mantep nih liftnya sebelah mana boy oke ini liftnya ya aduh gede banget rumahnya ucok ya Kanggon sampai sampai ada liftnya loh widih nah ini ini kenapa ini paling ini ini ucok ini hasil korupsi ini paling <guluh> aduh aduh sampai ke sini ya. Eh soyam dulu dah. Ini darah ucok tadi setengah doang ya. Aduh sampai ada lantai duanya kayak gini ya, kan, kan. Waduh nih bener nih. Hasil korupsi udah. <guluh> aduh, gue kok gitu ya sama si ucok. ini kok ini gimana nih, Cok? ini kan apa patungan sebelah gini, Cok? Ya emang kayak gini gue disanya, Bos. Setengah kayak otak gue setengah. Wah <guluh> <guluh> Mantap aduh Oh tak cucok ya setengah doang aduh tapi cucok ini kaya ya waduh salut gue ya kalau uh, otaknya memang setengah, tapi uh, kayaknya nggak setengah-setengah. mantap sekali ya, kawan-kawan. Ini -kawan. cok, ini kenapa ada tempat tidur di tengah sini, cok? Ya, gua itu kan orang apa, nih? ya bos. jadi gua uh, tidurnya di sini, bos, biar uh, terang. Hehehe, ketahuan <laughs> kita ya, kawan-kawan. Si Ucok ini ternyata penakut ya, kan? Dia tidurnya di tengah sini, ya, kawan -kawan. Aduh, mantap sekali. Oke, langsung saja kita ke liftnya ya. Oke, bagaimanakah dia? Uh, dia mau... Wedi, eh ya, sampai nih, Wedi. Jep, jep, jep. Wedi, ucoknya mantap nih, Aisah dia ya, A aisa weh Eh, tarik mang Waduh, ucoh dugam tapi sendiri ya, Udi. Mempunyai ruang dugam sendiri, Ucok nih mantap jiwa coy. Mantap, mantap, mantap, mantap, sumpah dan mantap banget rumahnya ya, lengkap ya kawan-kawan. Tapi, pernah kodi. <laughs> capek beli minum ah ke pekerja gua uh ada pekerjaan yang enggak sendirian berarti wihhh <tuh> capek oi oke okay, oke okay. ini pekerjanya bartender nya bartender itu buat dia mengeracik minumannya gitu kolik minum satu ya oke okay. oke okay, bos oke okay. kolik nama pegawainya ya kawan-kawan nih minum, minum. oke okay, itu dia minumannya langsung saja minum Cok oke okay, ini mabuk nih Ucok nih mabuk dah banyak dosa nih enak oke okay. oke okay, karena enak kan udah sih setelah itu Ucok keluar rumah oke okay. oh banyak penghujung lah ya mungkin ini ya tempat bugem ya kawan-kawan Ucok keluar rumah segar udah udara rumah di atas gunung enak Cuaca cerah lagi uh, Mantap Review rumah Ucok Oke, okay. oh ini view-nya Maksudnya view rumah Ucok Wih, di, Ada di pegunungan gini ya kawan-kawan Waduh, supaya murah nih beli rumahnya <laughs> Waktunya jalan-jalan Oke, okay, Ucok mau jalan-jalan ya kawan-kawan Naiki mobil Oke, okay, kita bakal jalan-jalan gitu kan Udah sumpok ya kan di rumah mulu Oke, okay, kita jalan-jalan di mana nih? Cok, lo ngeletakin mobilnya di sebelah sini, Bos. Oke, bentar ya, Bos. Oke, okay, di, di sebelah mana ini dia ngeliat mobil? Oke, okay, oh ini dia. Naik, naik, naik, naik. Ini jalannya kok terbang kayak gini? Mantap sekali ini ya, deh. Omnya ya, Oke, okay, kita bakalan naik dulu sama mobilnya. Ikuti jalan. Oke, okay, jalannya terbang kayak gini loh, enggak ada di mana-mana pun. Cuman ada di rumah ucok ini, di desain khusus ya, kawan-kawan Wow, mantap sekali, Boy. Oke okay, ini dia, oke okay, kesini kita jalan Ini ini jalan sakaratul maut ini ya konyon Kebelok sedikit mati Aduh bahaya kali ini Aduh Cok kenapa lu desain kayak gini Cok Biar nggak ada yang bisa masuk bos Eh Tuh kan, Ucoknya sendiri sa Oh my god Tuh kan Ucoknya sendiri saja jatuh ini ya konyon Aduh dudududu Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Tuh kan Cok, lu sendiri yang jadi korbannya Cok Iya di hehehe Gua sering kayak gini bos bos Sering kayak gitu katanya si Ucok Waduh gue gembel si Ucok ini ya. Oke okay, mantap sekali Ini kenapa dibikin kayak Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Kita ketahuan nyolong mobil ya kawan-kawan Aduh udah kayak nyolong mobil lagi ya kawan-kawan Oke, okay. jadi langsung saja kita menuju sana jalan-jalan gitu ya kan Ini ngapain ini sih mau ngambil mobil kembali dia ya Oke, okay, kita udah perbaiki lagi mobilnya, dan kita bakal jalan-jalan dulu, ya. kawan sumpak sumpah gitu, ya? Kan di rumah mulu. Oke, okay, kita jalan-jalan ke sini. Oke, okay, ini ada pemukiman warga, mungkin Ucok mau beli ke uh, snack di Alfamart, ya? <laughs> ada Alfamart di Los Santos, gitu, ya? Kan oke, okay, ini kita udah sampai sini. Oke, okay, lihat menara air buatan si Ucok oh, Oke, okay. ini menara air buatannya si Ucok coy. Punya banyak usaha ternyata Ucok ya Pantesan dia kaya ya kawan-kawan -kan. Wah, masih bagus, Bray Uy, Ucok Maling, maling No, mobil satu miliarku Tidak Oh, tidak Oh, no No, hehehe <tuh> Ucok pun sedih dan ingin sendiri Wah, wow, Ucok ingin sendiri ya kawan-kawan -kan. Aduh, mobil satu miliarnya tadi dicolong oleh orang ya, kawan-kawan. Waduh, dicolong orang gimana nih, Cok? Aduh. Oke, langsung saja Ucok namanya diri di sini, kawan-kawan. Ya, karena dia sedih mobilnya diambil, kan? <tuh> mobil 1 Mku. Itu azab karena kau enggak mau sedekah, Ucok. Aku masih ingat dulu pas aku minta-minta, kau tak mau ngasih. Satu tahun yang lalu. Sekarang cuci mobil satu miliar ah. Di luar ah, lama nih nyucinya. Sedekah cu kakek belum makan satu minggu cuman minum. Gak mau, cari uang susah kek. Nah kamu akan tahu azabnya nanti nak. Gak mau ngasih. Begitu ceritanya Oke okay. Oh begitu ceritanya ya Ucok ini gak mau sedekah ya kan gong Waduh gak baik ini ya Kalau kau tak terima Mari duel Wah malah ngajak duel Oke okay. Malah duel <gifat> Malah duel Ucok ini dia bawa molotov kakeknya nih ya Ready Waduh mantep Kayak koboi-koboi gitu ya kan gong Bawa senjata kayak gini ya Oke okay. Oke okay. Oke, okay, kita tembak ya dia Oke, okay. sini, lo, sini sini lo Oke, okay. kita bakal dukung si Ucok ya Karena kita memakai si Ucok Oke, okay, udah menang langsung si Ucok ya Ah, ha, ha, ha, ha, ha. Mati kau di tanganku Angkat tangan, Cok Ampun Jangan dibawa ke penjara saya, Pak No Beberapa bulan kemudian Rumah Ucok dihancurkan karena perbuatannya dan sekarang tinggal pohon Ucok terkena hukum mati Waduh, ini hukuman yang Ucok sekarang karena kesombongannya Oke jar. Oh, ho ho ho. kok polisinya malah ketawa <gat> gitu ya, kan. Enggak nah, kan mati ya, kawan-kawan karena bunuh orang juga tadi gitu ya, kan. Waduh, ini jangan ditiru ya, kawan-kawan. Ucok perilaku Ucok ini ya, dia enggak sedekah ya, kawan-kawan. Tamat. Makasih sudah mainkan. Oke, terima kasih juga. Oke. oke, kawan-kawan sekian dulu video pada hari ini. Jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman sekalian semua bahwa gua mainin Dewa yang kembali biar view-nya di video ini banyak sekali, banyak-banyak banyak dan banyak ya, kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Panteng Inter-senal yang dikira masalah salam salam selamat